di dalam rumah ada ini deh orang kertas ini, ini jadi nggak kotak Pakuni. Oke, kape. Ada. Dadah. Kadinya bareng-bareng, semua bareng-bareng udah. Ayo ya. Satena Satena Satena Satena Ayam biru Satena Choi sate Sate sate sate sate Hah? Hmm. Hmm. sate apaan dek? dek apa itu dek, makan, Ini apa? Apa, dek? makan apa makan apa makan apa dek sate daging ontak sate kambing bukan sate daging ontak itu habis semua habis makan udah deh <tuk> Tante bela yang mau kapal satu, dua, tiga.